Di acara Lida Suspit World 2021 Dan tentunya Rizky Bilar masuk kategori host terfavori persahabat, ya Kita dukung, kita support terus untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan Dan tentunya persahabat ya Rizky Bilar saat ini sudah kesalip nih Kita tunjukkan kekompakan kita dan kebarbaran kita Dalam selalu mendukung kebaikan untuk idola kesayangan kita selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah info yang mana di sini tentunya persahabat ya ketika di acara. Siraman tentunya Untuk tayangan live nya sahabat, ya Harus terpotong karena Tentu untuk Acara hanya diperbolehkan live 3 jam Persahabat ya dan kita Lihat di sini ada info acaranya istirahat Dulu makan dulu Salat dulu lanjut nanti jam 1.30 Dan gak boleh acara lebih Lah dari 3 jam Harus ada jeda Stay tune terus Tentunya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru dari Om Izhar Masya Allah persahabat ya Om Izhar sudah di pesawat dan akan terbang ke Jakarta nih Luar biasa Allah Allah sudah sehat dan siap menghadiri acara akad pernikahan Lesti dan Bilar Nanti besok sahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar, mohon doanya ya, tuh persahabat ya, doakan selalu untuk keluarga Leslar. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Dalam komentar tersebut juga persahabat ya, ada respon yang sangat positif dari Leslar Lovers, underscore official, hati-hati bapak, semoga selama sampai tujuan, amin, doakan selalu tetap kompak, mendukung untuk keluarga Leslar, persahabat ya. Selanjutnya ada sebuah unggahan terbaru dari Ayah Kejora Baru saja persahabatnya mengunggah sebuah pontingan foto bareng gede Lesti sang anak tercinta Masya Allah Ini kayaknya mau siram Ini persahabat ya bajunya sudah ganti kembali Masya Allah Luar biasa doakan selalu nih Tentunya kita nanti-nanti merupakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Ada kalimat caption yang dituliskan Oleh Ayah Kejora Aku dampingi manten dulu ya Masya Allah Tentunya cute banget nih caption yang dituliskan oleh ayah mudah-mudahan saja Tentunya doa terbaik selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky bilar Dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Leslar love Lovers, Anus Kornhalu, Anus cute mengatakan sahab, Bapak, Pangling, aduh, <laughs> saking cantiknya bersahabat ya, kita semua tentunya pangling melihat Lesti Kejora. Dan selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya ini postingan foto private Lesti dan Bilar memakai adat Sunda. Masya Allah, bersahabat ya, ini langsung viral banget ini, di media sosial." yang mana kita dari dulu menunggu-nunggu tentunya untuk postingan foto cutie ini persahabatnya ya air yang muncul alhamdulillah dengan gaya yang sangat luar biasa membuat kita bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar. Unggahan tersebut pun dari posolehakan Instagram Leslar Lovers bahasa Arab kalimat caption juga yang dituliskan Ngantuk mata dan liar hilang lihat foto ini Priwet adat Sunda BTW kayaknya foto sampul undangan ya <tuh -tuh. Doakan saja Mudah-mudahan ada kabar baik Dan kabar bahagia soal adat Sunda nih Yang tentunya kita makin penasaran Dibuat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabatnya Ada unggahan terbaru juga dari Kak Renzi nih, Memposting tentunya gaun Yang dipakai Lesti Kejuran Saat siraman bersahabat ya Masya Allah di sini kita lihat ada sebuah lima detail ketelnya di baju siraman. Ada yang tahu kenapa aku pilih detail bunga ini? Masya Allah cantik dan anggun persahabat ya Apalagi dipakai dengan tentunya wanita cantik yang sangat luar biasa baik hati Mudah-mudahan keangguna selalu melekat dalam diri Lesti kecora. Kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan ada kejutan kembali yang kita dapatkan Tetap stay tune dan patengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya